Argus aja ready itu Ayo Argus aja ready itu Ayo gue terakhir gue di sini mau ngeprint dulu bentar. Bentar aja. Adam atap print dulu atap ya. print dulu cok. Ada gak ya? Ya Adam ya. ada mau ngeprint dulu ya. Kuning si Arang Kita sambil nunggu Adam ini. Ayy. Gila alit punya mountain top anjing gila bagus tuh. <laughs> Parmil dari betrek ya. <laughs> hahahaha pomi ih jatuh anjing adam ga jatuh anjing nabrak gila ya ah gak, gak keblok sih <sitti> Mana? keblok hari oh, iya, tanya <Suffering> oh, iya, eh <laughs> Bang, come udah law deh sini bagus saya maju ya. Maju. Rapri maju, Rapri. Eh gue ya. Wah. Ya. Wow. <risa> <gibu> <wajibu. gibu> <Anjir. gibu> Aduh, <Adam> lama banget. ada, terus, Wah, gua gua gua wah, wah, wah, wah, wah, ini pakai apa? deh, dia dia, Oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 Aku pilih, pilih, pilih, oh, wow, pengkhianat, pengkhianat, ya, di sini, di di, dim di, dim di, di, di, di. Wow, mana oh, ,まあ, ayo. ada Char, gue yang Let's go Let's go Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go Let's go Kok hilang? Tanggu dong Bahaya deh Siang, Charger. bawa Oh, wis berbahaya Harway lo, well, boy Kok bisa gue? Mati, lo ditembakin cuy anjing Hai, Diam nih, diam-diam nih <tuk> diam diem gue, Diam diem gue, diam diem diem diem diem aja aja maju aja, maju aja, diem diem diem diem diem tekan diem yeah, diem Ya yeah, ya yeah, ya yeah. I'm going and I'm going diem udah udah ya. Aduh Udah <tuk> <tuk> udah tekan belum? Tekan tekan udah slow diem diem diem bisa diem diem Slow slow slow slow diem diem diem diem diem diem diem diem die. die, die. <tuk> aja <lari>. aja die. aja <tuk deruisi> Siapa siapapun, pun Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, aja Rafli, Rafli, Rafli, gua Rafli, Rafli, adam adam adam a adam Rafli, Rafli, Rafli, mati Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Rafli, Primendrum Eh, ini mana sih? Oh. sini kesini, kesini Mana sih? sini. Oh, <laughs> keren Lewat lewat lewat Oh abis <laughs> kalo, kan nah, nyatu Oh mati itu? Kostumnya kacang mati, ini Jadi, kalau hajat ditawarin, ratingnya dulu. play ayo play. Oke, lho, masih bisa ketawain adik gue sih. Raply, aduh, oke, go langsung nih. Sana langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, Gugugugugu, gugugu, yang juga yang ujungnya, dia bisa aduh. <laughs> oh, oh, oh. oh takut. <laughs> <laughs> <kapan>. <laughs> mati. Kok kok kemuru gitu. Adam belum rata. ini gue Spin baby. Ya. Ketabrak siapa? Siapa tabrak siapa? jangan dia tidak, nah, apa-apa. dulu, nih. Apa? T -t -t -t dulu. jangan ada duluan. Jangan ada duluan. Let's go one more time. Spin me, baby. Hampir mati Mami, baby. Mami, duduk ambil duduk coba lagi lagi lagi Mami, baby. Mami, baby. Mami, baby. Mami, baby. Mami, baby. Mami, baby. Mami, baby. udah baby. yang kiri aja nih yang kiri Mami, baby. Mami, baby. Mami, baby. gue baby. Mami, baby. Mami, itu Mami, baby. Mami, baby ini udah biru ya, yang kita nembusin yang merah kan? Iya yang nembusin yang merah, yang biru belum? Ini ini merah sampai ada satu lagi satu lagi satu lagi udah udah tiga lengket satu lagi, wow mokad gue, di mana mengambil eksotiknya? Ini, begini dari dong, Eh ini, berarti rapi dapat eksotik ya gue? jatuh tukar kok gue gak dapat apa apa? Gue dapat sama, gue juga kosong nih nyengkot, langsung aja lebih jauh, jatuh kali anjing. Gua dapet enggak sumpah ini rendering aja Sama guys, ini juga kosong aja Kosong Jangan nih dulu, toh Kalo dibuka gua Ya sebenernya dibuka dulu tadi gua dapet Glimmer doang sama Legendary Coba Tepet apa? Tidak ada yang graf kiri Kok gua kosong sih? Dapet apa? Wah lagi ga, lagi unlock yang gua udah dapet sini nih, langsung masak ya let let let Red, Red Aduh, Red Banner dulu Kebiasaan, dihiliin, lah. Lah. kebiasaan lagi jangan, jangan, jangan, masuk, jangan, masuk, jangan, masuk, jangan masuk masak masak os semuanya ada semuanya gua solar gua wow. iya, ya. udah satu masak poin poin aja itu koin koin koin Solar udah hancur, dah. Apalagi yang ada? Blah, blah. Belum belum belum belum belum. Airnya naik uh, solar pakai tepung. Naik. Uu solar tiga loh. Mana dulu nih yang ini atas bawah? Semua solar semua solar. Ada semuanya bawa aja dulu. Ya terbang. Aku habis solarnya habis. Solar solar solar solar. Apa lagi udah mau mateng? Nih kebawain. Masak ya anjingku udah geli geli Solar solar solar. Gua masak solar entar mau daftar. Baik udah. Mau demo dong. Point, point, point, point, point. Wah. Oh. Hmm. Pelan-pelan, ya. Jangan, jangan jangan asal dulu anjing, jangan masak ngasal. Iya. Iya, jangan kayak benar. Gua gua kok kok. Hmm. muncul terakhir itu kan ada satu lagi belum muncul. Belum ada. Oke, Oh, itu terakhir Oh, berarti ada solar lagi? ya. Try. Udah. tinggal nunggu lu oh. Tinggal ark. Ark lagi solar kan nih? Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, di, di, nge, deploy. Deploy. Oh, oh, di wait, wait, point, point. Kok oh, oh, oh, ya? First try, boy. First try. first try. ya ayo, dulu dulu <SILENGALAN> Masterwork I am alive Masterwork Hardlight Adam Adam hardlight mantap Ada hardlight <laughs> Iya God, God. Boleh dulu kan Boleh, boleh, buta, boleh ya. dulu Masak dulu masak dulu masak dulu nah, Gua bodoh sniper gua bodoh sniper 3 -3. berarti Gua yang karan gua yang karan Gua yang karan Baru berapa woi pointnya Masak Masak yang lainnya masak yang lainnya Ter. Oh Ganti Ganti hei <tuk> ah, pasti sih? hancur, uh. hancur, hancur dong cuy, kita Adam, cuy udah, udah, udah pak improvement very Big improvement, improvement <sharp> total. Tadi pertembakanmu masih ada. Ya udah, nggak apa-apa kan, bagus. Katakan yang kaya randy. <tid> fuck, wajah tuh. Bro selogori pergi pergi lagi. bergin Berkinerja. Point satu. Point satu, point satu. Gua masak kartu. Point dua. Point dan dua. Point dan dua, kayak gak tau deh. cek lagi ya, sekarang lagi gimana sih, gue gua deh kayak ini. Kartu dua. Kartu dua. Ah? Kartu dua. Point satu. Gak ada nggak ada nggak ada. Point, point. Ambil asap satu bola, bola, bola. Gak ada di sini, gak spawn di sini. Gua, gua, gua ambil putar uard, putar uard. Ngoper-ngoper, lo yang bawa aja. Ayo, kasih, Ini, please ini, ini. Gua ustad, ustad, udah, udah, udah, ayo. udah. Aduh, udah, udah, udah. lagi belum udah. anjing ya lah udah. Aduh, udah. ya ayo Aduh, ya, udah. Aduh, cepat Aduh, udah. Aduh, udah. Aduh, enggak Aduh, udah. Aduh, ini Aduh, yang Aduh, ya Aduh, udah. ready udah. Aduh, udah. Oit nih, oit, woi, itu itu baru ada, woi cepat, cepat cepat cepat. Bisa Jing, bisa nah, bisa bisa satu pesna lagi nih. Oit seluruhnya habis! Ah, gua mulu yang dapat njing. Tempat tempat tempat tempat tempat jadi PSAT fokus ke aja kalau, kalau argosnya aja gue aja. berapa? Evee berapa? dua. bisa revive, bisa revive, bisa revive. Ah, jelas, jelas. enggak, bang. pokok pokok Aduh, sih, putihnya. Oh, yang itu ya. Dor Kanan kanan kanan kanan bis itu bis itu nemek nemek apa aja apa aja foto kamu nggak nggak ak jadi ak jadi, aduh terus terus terus udah, lagi please, sedikit lagi please, ini last place tam please, last udah udah, boy udah udah, arke belum? Ark ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ini, bisa! Bisa! Bisa! Bisa! Ini tembak dulu, Woi! Mati, mati, mati! berhasil! Eh, Aku tinggal dulu, dulu salat dari tadi doang menit. punya anjing punya kedua bangsa Gua gak dapet apa, -apa? Berendi. That <laughs> <laughs> <laughs> yeah, kita lihat kita lihat damagenya <laughs> time, Yes Yes, yes. Gua gak dapet the, <laughs> <laughs> gua dapet ini dapet Tadi gua lihat aja <laughs> baru deh, deh. Make lah, anjing. Iya, deh. Make dinner, makanya Kalau dulu. malah kagak ini anjing. Yeah, oh, ya, ya, ya, ya, siapa Gue gue tembakin gua. <laughs> aja gue gue gue gue anjir gua gue gua gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue eh gue gue gue gue eh tuh orbit kok kayaknya eh z favorite ya emang gampang sebenarnya gampang cuma cuma cuma enggak ada yang damage ada yang retard damage cara lihat damage-nya gimana anjing ini kagak ada kagak bisa lihat damage ini ayo pakai dia setong jig anjing bos ah gua dapat daftar work dong anjing gua enggak dapet apa apa-apa gua masterwork heavy weapon nih lopan, ya, great launcher i am alive iya great launcher yang ya, jen. gua punya anjing itu mantep mantep, langsung jedor dia gak mentah-mentah oh buat mountain top ya buat, buat mountain top ya. okay, oh iya buat mountain top ya anjing gua gak dapet apa-apa anjing apa, <laughs> gua aja gua mesti aja dapet yang sama anjing Takilah ah, perasaan tadi, eh, setara. Hanya iya, ezet EZ. Saya, saya, saya, tuh kurang dps kemarin tuh kita main berlima. Kemarin, berlima, <laughs> <laughs> ya, berlima. Kemarin tuh main berlima. Tadi serem, sumpah. Ini gua tadi suruh nge-print. Oh, tadi gua AFK. Eh, gua suruh beli galon barusan. Adik, berapa lama gitu. Gede parah, anjing iya. Cuma dua ya. afk Empat triple ini, tapi Tapi dia masih bisa ini, masih, masih bisa DM, ya, kayak <laughs> gini, gini. gini. <laughs> uh, si Hariadi, gol liat Hariadi pakai well of radiance, gue seneng langsung bentar, gue langsung ulti pakai apa namanya whisper well, oh, tuh, Mantep tujuh puluh <laughs> tujuh puluh tujuh puluh tujuh puluh tujuh puluh tujuh puluh Sumpah Pule, Sampai Ampe pulu habis Ketopratia. anjir. Aduh, eh, eh, tadi ini gua lihat. Itu heartlet ya, gua dapat heartlet ya. Iya, cantik banget heartletnya. Ini like. <laughs> Yang penting ada for second, guys. Oh, yes, yes. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> iya <topratia>. sih. <topratia>. apa, -apa nah punya haret enggak masalah <laughs> hari ini <laughs> punya haret lu apa hake? cuma gua. Gua cuma mau wish ender doang Ariadi yang punya setan <laughs> beli per second beli per second ya aduh